enak jadi gitu bang ceritanya hmm, Ya udahlah, oke okay deh nih nih, aku punya sesuatu buat kamu coba kamu cek ya apa ini bang jangan-jangan ini jebakan batman ya jadi gini loh kamu itu kan kayak gini, ngomong gak jelas Suka hina-hina orang Gitu ya kan, gara-gara kamu banyak hutang Dikejar-kejar orang, macam macem gitu kan ya. Nah, aku disini ada niat pengen bantu kamu Bantu dalam hal apa nih Soalnya kalau cuma kata-kata menteri doang mah aku udah Udah apa ya? Udah bosen, makanya aku sampai Gede kayak gini kan, ini apa nih isinya nih Kok berat banget gitu Nah, udahlah lihat dulu aja, cepet-cepet cah. Cepet, cepet, cepet. wow. Banget ini bang Ini apa nih Ini suruh sebut aku nih Banyak iya. banget loh ini Nah gini Jadi aku kasih kamu modal 50 juta Buat kamu modal usaha lagi Biar kamu bisa balikin duit ke 100 juta itu Cuma 50 juta nih jadinya Sayang banget Ranggung Gimana enggak apa 100 juta gitu loh. 50 mah dikit orang kayak Kak kamu. Sini mah. sini kalau kamu mau Aa, Aku balikin iya, lagi iya, eh iya, nanti aku iya, ambil iya, lagi loh, iya. ya. Gak jadi gak jadi. Iya iya iya. Soalnya kan hmm. uang yang udah diinvestasikan tidak bisa hmm. ditarik kembali hmm. gitu. Amin. Jadi ini aku simpen Amin. ya. Uh, tapi beneran loh ya, aku mau semuanya transparan. Pokoknya semua harus lengkap. Laporan keuangan, perpajakan, neraca keuangan semuanya harus ada biar aku tahu lengkap iya, iya, semuanya. Iya, iya. Tenang Mas karena aku bisnismen Dan aku bukan seorang penipu yang kayak komkom hmm. -kom di luar sana hmm. Pasti nanti dijamin aman kalau sama aku mah hmm. Yakin Yakinlah. Ya kayak apa itu gimana kemarin Aduh kalian Yanfai itu kan cuma masa lalu Jadi kan hmm. ya biarlah berlalu lah uh. yang, yang jelas kalau sama aku nih Kan aku udah dikasih kepercayaan yeah, yeah. Pasti aku gunakan uh. lah Aku bukan kayak penipu yang uh. habis habis ngutang Terus dapet uh. duit Dibuat beli motor lah Utangnya ditinggalin kayak pura-pura amnesia gitu Kalau sama aku dijamin trusted mas tapi gimana kalau misalnya nanti satu saat jatpan lagi kamu lagi Aduh. kadang tau toh udah pasti pasti aku tuh orangnya yang amanah kan sekali lagi aku bukan penipu bukan penghutang yang kayak di luar sana udah dapet duit eh dibuat Shoevo ya lupa ingatan yaudahlah mas ketimbang masnya ngoceng mulu aku duluan ya yang ini pasti aku hmm. jaga duluan mas duluan dai. itu maksudnya apa udah gak usah Bleh. banyak omong bapak ya ini belum habis loh uh. Lah, Duh, langsung pergi aja Mas Biar meja saya yang itu Mas itu aja yang bayar ya Iya, yang itu Dulan ya mas, dah Ini orang sudah Ya pun sudah dikasih hutang Masih aja Terima <tuh> kasih ya, Mas Satya, udah dan buat kita syuting di White House ini. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah datang ke sini. Siap. Jangan lupa, ARS Ranggoyo datang ke White House di Jalan Soasi No. 61. Dan jangan lupa buat subscribe Youtube kita ya, VELAS Army. Deskripsinya ada di bawah. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, Oke. Okay.